Oi. Waduh. Oh. Halo <laughs> <coughs> Welcome back. Again kita max biarkan dulu bos ya kita inggit-inggitkan beran-an apa-apa dulu bos ya lalu kita on-offin dulu dan mancayainya bosnya seperti biasa ya kita okay, tadi ya bos ya kemudian kita spin manual sih oke okay, ini kita dapat apa namanya dapat konek kita langsung auto spin dikabung kali ya bos ya buat nah, kalian yang baru join atau baru pick video tuh bosnya ya jangan lupa lah dipandu like dan dipandu subscribe nya juga bos ya namunnya dipandu subscribe-nya bos juga ya. sih ya, ya kita kembali lagi bermain olympus ya mas ya sini kita hajar basis bos itu dengan bayar 100k saja guys. ya kita main di put 2.400 mas ya seperti biasa sih ya kita sesuaikan lah ya guys. kalau 2.400 lagi kita mainkan di serius ya 1.200 itu lebih dekatnya mas ya Oke, okay, jadi tadi kita belum ada petir sama sekali Mungkin nggak ada konek-konek petir yang bisa menyentuh ya, bos ya Waduh, apa nih? Oh, ini bos ya Apa eh, namanya? Batting Sam, bos ya Atau bonus pinja ya Bonus setting, setting pinja ya Kita main 400 Dapat perkat-perkat kali berapa gitu, bos ya Dulu konek, please Oke, okay, skaternya ke satu tuh, oh ya, bisa ya. Wah, wajay hey. ini masih dikonek, bos waduh scatter piece wah ini langsung dikasih bos ya. dia sedikit kasih bos ya. biasa kue mainkan pola seperti itu bos ya. nanti, nanti kita kita search, search ya nah buat pelanya, aku seperti biasa bos tiga puluh sepuluh hilang semua dan turbo seperti tiga game nya lumayan bos ya kita dikasih dari 11 dikasih mes juga ya. masih ada pertalian perkalian. Eh, pertalian yang banyak cuyanya ya bos yang ngomongnya beli petang bos masih ada 10 kali spin berdengar 11 udah oh, dikasih di sepuluh dua, ini memang kita harus dikasih ratus biar ya. minim banget ya bisa lah usia bisa lah Okay, buat kalian yang mau main atau daftar kalian bisa cek di link komentar Mas Oke mas, kembali waspilanya. Dapat 140 tanpa kita harus cuy. Oke Oke masih ada 3 gagal spin, semoga bisa Dapat, okay. Dapat lebih last. last spin, oke okay. Oke okay, masih di connect oh, umumnya please masih di ter. Okay. akhirnya bosnya Oke, oh, okay. cawan hijau plus bahasa oh, satu dulu. bosnya cawan hijau bahasa satu, mereka Wait, masihan paket tadi kasih sisa, masih note, ya. Nama aja sekreatifan please, pin. Apapun kita dapat lumayan aja, ya. ya. Oke, okay, dikasih make di please pin kenapa sih? Ya. Ini lah ya. Kita coba puncipnya konek bagus habis itu kita gasin by risk spin. Oke, ini ponaknya yang ya. Masukin saja lah guys ya, kita hilangi semua cendangnya kita gasin by spin 240 k, Bos ya. Top up aja. Oke, 15 kali spin kita dapat. Tenewos ya. Masuk kuy langsung gasin saja, Bosku. Ah, ada di ada konek sih wuih pertaliannya langsung dikasih 8 sama 2 wuih tambah lagi gak di oke bahagia ush kali ini enggak bercanda ya terbuat nih bosku, ya nah update, update rpp kali ini 90an bos, 90 nya berapa weh enggak lupa lupa nanti dikasih di tunnel ya sekarang bisa cek dulu coy oke ini ada cincin kali 2 connect tambah kali 14 ya lanjutkan next again. Yang ini malah kita harus balik modal dulu 240 kayaknya Isa. Bisa banget ya. nah Next. Oke. Gerak korek oke, okay. langsung angkat tangan nah. Us. Huy icunya bisa us. Birunya bisa lagi us. Huy angkat tangan nah, us nah, habisnya ya? kulitnya tuh. Nah, gitu lah Bosku. 12 enggak terus baik ya usah dua sen sangat bagus ya terbaik cuy ya dapatnya langsung dikasih us us cuy ya nih, nih. oke masih di connect icunya please turun us masuk. aduh petirnya mana usah angkat tangan please langsung ya makanya agak lemah susah bos kan untuk konekannya lumayan sih ini ini petir langsung dikasih incin bos cuy, ya. ya ini. Oke, okay, seratus kali oke, okay, oke, not oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, lumayan oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, bisa oke, terus oke, oke, oke, oke, sih oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, lagi nah, tujuh cawannya biru merah oke okay, cawannya biru ush langsung bisa ush waduh bossnya ngeri boss wuuhh cawan biru banget gitu. yang saat iyan ya. kita dikasih full sensa full connect full kapil bossnya last pin kasih lagi bisa last tuh. cuy boss us, ush nah, ush kasih angkat tangan wuih ngeri cuy wuih langsung dikasih tujuh ratus eh, cuy kita 2.500 cuy ya. ya kita betting sepuluh Ya, kita coba aja ya, kita spin-spin dulu aja ya. Kita bikin sepuluh kali sudah sebelah tembus ya. Nah, dapet di luar ada. Uih, lagi Ui, ini dana saja ya. Ui, nyeri bos. langsung kita berapa tempat bagus tuh ya. Gila, satu sebel bet kali banget. Wih, dana satu dua co, nyeri, bos, ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya see bye bye